Ya, benar banget. Ini adalah film *Money Heist* atau *Lakasa de Pavel*. Dan film ini sangat populer banget pada tahun 2020-an, padahal film ini rilis pada akhir 2017, loh, dan baru naik popularitasnya di tahun 2020. Nah, menarik kan? Ini adalah topi versi New Era, kolaborasi dengan *Money Heist*. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Di bagian depan, kalian bisa melihat topeng *Money Heist*. Langkas banget ya, seperti ini lalu di bagian samping ada detail judul filmnya The Caster Pop dan seperti biasa di samping kiri ada logo New Era yang ciri khasnya seperti itu dan aku menemukan marketplace yang menjual topi ini kebetulan ini adalah orang Malaysia yang jual dan kalian lihat harganya 290 ringgit Malaysia dan ini aku cari ke rupiahnya totalnya segini guys dan ini adalah topi second yang like new kalau baru kan bisa lihat sendiri